tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umuriddunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wasohbihi wa, wa mawalah ikhwani rahimakumullah, Alhamdulillah kita semua berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan bulan yang selalu kita muliakan sebagai bulan Al-Quran yang mana kita di setiap harinya pada bulan Ramadan ini berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran ada yang setiap harinya bisa menghutamkan satu satu kali ada yang mungkin dalam satu bulan menghutamkan dalam satu kali dan juga ada yang membacanya sebanyak-banyaknya ya. pada bulan Ramadan ini uh, mungkin ma'asyirul hadirin uh, sudah pernah mendengar zikir yang biasa dibaca juga pada saat bulan Ramadan seperti bulan-bulan sebelumnya yang mana para ulama dari bulan, dari bulan Rajab Syakban hingga ke Ramadan Mereka selalu menyambut sebelum bulan Ramadan ini dari bulan Rajab Yang mana mereka sambut dengan diawali dari bulan Rajab dengan amalan zikir beristighfar Di bulan Syakban, para ulama menyambut uh, dalam persiapan menyambut bulan Ramadan mereka memperbanyak sholawat, sedangkan pada bulan Ramadan ini mereka memperbanyak, memperbanyak membaca Al-Quran. Namun, di samping membaca Al-Quran, para ulama terdahulu juga memperbanyak zikir ini, yang mana zikir ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan uh, dalam sebuah hadis juga dikatakan, zikir ini adalah. Uh, Suatu permintaan dari Siti Aisyah, istri beliau, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang akan dipinta? Apa yang harus dipinta kepada Allah ketika bertemu dengan lelaki kuda?" Dalam riwayat hadis tersebut uh, masih berkaitan dengan zikir di bulan Ramadan ini. Uh, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk membaca dua kalimat yang mana apabila kita baca dua kalimat ini Allah akan senang kepada kita dan kita minta kepada Allah dua hal yang pasti akan kita minta terkait dengan nasib kita di akhirat kelak. Oke, adapun zikirnya seperti ini, maashirul hadirin. Ashadu alla ilaha illallah astaghfirullah.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 Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu fa anna ya karim Nah, itu tadi adalah zikir yang biasa kita baca di saat bulan Ramadan ini. Masyaallah Ma hadirat rahimakumullah. Maka dari itu ee uh, Al-Fagir mengajak semua umat muslim kita menyemarakkan bulan Ramadan selain dengan membaca Al-Quran kita senantiasa berzikir sepanjang waktu dengan zikir tersebut bagaimana sesuai dengan anjuran Rasulullah tadi dua kalimat yang kita baca yakni syahadat dan istighfar pada zikir pertama ashadu ala ilaha illallah astaghfirullah akan membuat Allah senang kepada kita dan dua hal yang kita pinta yang pasti akan kita uh, yang akan kita minta kepada Allah berkaitan dengan nasib kita di akhirat kelak yakni Nas jannata, minta, kepa, minta kepada Allah dimasukkan ke surga wa bika nar, dan dijauhkan dari api neraka. Adapun uh, zikir setelahnya Allahumma innaka itu adalah uh, dialog antara Siti Aisyah dengan Rasulullah yang mana Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah apa yang harus uh, Sayyidah Aisyah pinta kepada Allah ketika bertemu Lailatul Qadar. Lalu dijawab oleh Rasulullah, engkau baca kalimat ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afu afu ya karim. Yang mana artinya kita meminta ampunan kepada Allah dengan memuji Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun dan kita minta ampunan kepada Allah. Oke, okay, demikianlah a uh, Tausiah kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.